Liga Inggris 2022-2023 hingga kini masih berlangsung. Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, Crystal Palace dipertemukan dengan Tottenham Hotspur di stadion Selhurst Park. Hasilnya, Tottenham berhasil mengilas Crystal Palace yang sebagai tuan rumah dengan skor telak 4-0. Erika menggila pada laga ini karena berhasil mencetak bright. Tottenham tercipta lewat aksi mattock di menit ke-68, dan John Houn Min pada menit ke-72. Kemenangan ini mengukuhkan Daily julukan Tottenham, di posisi kelima klasemen Premier League dengan koleksi 33 poin. Pasukan ini tertinggal dua poin oleh Manchester United yang berada di empat besar. Poin maksimal ini membuat Tottenham memelihara harapan lolos ke Liga Champions musim depan.